Oke, okay, di video kali ini gue akan share ke kalian gimana caranya buat bikin intro logo Youtube yang keren kayak gini Ke satu aplikasi yaitu aplikasi CapCut yang ada di HP kalian. Nah CapCut ini bisa kalian install di HP Android maupun di HP iPhone. Dan untuk banyaknya nanti gue bakalan cantumin di deskripsi video ini. Kalian download aja di situ. Tapi di sini untuk linknya gue password dan passwordnya gue sembunyiin di video tutorialnya. Pastikan kalian nonton video tutorialnya itu dari awal sampai akhir biar tahu passwordnya. Nah gimana caranya? Langsung aja kita ke tutorialnya. Oke langsung aja langkah pertama di sini kalian buka aplikasi CapCutnya dulu kemudian langsung aja di sini kalau udah kebuka kayak gini kalian klik yang namanya proyek baru nah di sini kalian ke stok video dan di sini kita pilih pada bagian yang warna hitam guys untuk backgroundnya warna hitam nah untuk background warna hitam ini kita akan sama-sama panjangin ya panjangin jadi sekitar 10 detik nah kalau udah 10 detik ini kita masukkan kita ke overlay kemudian kita tambahkan overlay kemudian di sini gua akan cari videonya kalian bisa download videonya di link yang udah gua taruh di bawah ya guys di deskripsi kemudian gua bakalan perbesarin kayak gini aja perbesar, perbesar sesuai dengan ukuran yang ada di previewnya ya nah ini seperti ini nah selanjutnya gimana caranya ngasih logo pada kayak efek api-apinya ini nah gimana caranya Langkah pertama langsung aja kita ke overlay lagi. Kemudian di sini gua akan pilih logonya. Di sini gua saranin logonya kalian pakainya itu warnanya ya merah atau putih ya. Atau merah ya, merah merah lebih cocok sih karena e, untuk apinya ini kan merah guys, guys gitu. Nah, di sini kita, kita kalian lihat, kalian lihat di bagian sini di sini kan ada detian di sini gua bakalan set menjadi satu detik kayak gini nah satu detik kayak gini nah di sini untuk logonya ini gua bakalan bindahin ke satu detik kayak gini selanjutnya untuk untuk logonya ini gua bakalan perkecil aja sekitar ya segini ya kurang lebih selanjutnya untuk bagian akhir ini gua bakalan panjangin aja sampai 10 detik sama dengan video yang ada di atasnya kayak gini kurang lebih dan untuk video yang terlalu berlebihan di sini gua potong. Kemudian selanjutnya kita tambahkan overlay lagi dan di sini kita ke video dan kalian tambahin video overlay lagi. Nah, kayak gini ini kayak buat nyilangin logonya nanti. Caranya di sini kalian klik e, campuran ini. Kemudian untuk campurannya kalian ke bagian sebentar. ke bagian pergelap guys atau di sini gua coba lihat-lihat dulu di sini kalian pilih geser ini geser yang bagian sini atau pergelap ini ya tapi sini kayaknya yang cocok itu geser ini kita klik kayak gini dan kita coba kita lihat nah ini kan masih kayak gini guys nah gimana caranya biar Si overlay yang kayak retakan ini di bagian bawah Kemudian yang logonya ini juga di bagian atas Caranya itu gampang Caranya kayak gini Kalian klik timeline atau kalian klik video Yang bagian efek apinya ini Kemudian di sini kalian geser Kalian geser tool di bagian bawah ini Kemudian ke yang namanya lapisan Nah di lapisan ini kan ada Angka 1, 2, dan 3 di sini kalian pilih aja 3 dan otomatis bakalan ke depan kayak gini. Tapi di sini kan nggak kelihatan kan? Karena tertumpuk video yang ada di atasnya. Nah, gimana caranya biar uh, logonya ini sama overlaynya ini kelihatan? Caranya kalian klik lagi untuk efek apinya. Kemudian di sini kalian kecampuran. Selanjutnya kalian klik pencerah ya. Kalian klik pencerah ini. Kalian, dari normal, kalian klik pencerah. Dan kalian klik checklist. Nah, ini nanti bakalan kayak gini. Nah, kayak gini. Ini bakalan ada di belakangnya kayak gini, nah kayak gini. tapi kayaknya ini kecepatan ya guys. ini gua bakalan geser sedikit aja kayak gini. oke kita lihat lagi, oke kayaknya udah pas kayak gini. selanjutnya di sini untuk bagian retakannya ini, biar lebih soft ya. di sini gue bakalan kasih yang namanya bagian retakan ya guys. Kalian ke yang namanya, sebentar, gua cari dulu. Uh, mana guys ini guys? Animasi. Nah, animasi. Kalian klik pada bagian keluar. Nah, di bagian keluar ini kalian klik yang namanya pudar keluar dan kalian set menjadi 1 detik atau 1,5 detik. Jadinya kayak gini. Kita coba lihat lagi nice kayak gitu dan bakalan muncul seret nah kayak gitu selanjutnya di sini gua bakalan kasih di sini teks ya teks akun gua Aziz pits gitu Nah untuk fontnya di sini gua pakai Montserrat kalian bisa download untuk Montserrat ini di Google font.com ya fonts.google.com lalu gua taruh di bagian sini Ya, kurang lebih kayak gitu. Atau gue kecilin lagi. Kurang lebih kayak gitu, guys. Atau, kali, atau kalian bisa memvariasikan... ...model teksnya ini mau bagaimana. Tapi kalau gue suka kayak gini aja sih. Untuk akhirnya sampai 10 detik juga. Kemudian untuk bagian awalnya ini... ...biar lebih soft. Biar nggak kayak gini. Biar nggak langsung muncul kayak gitu. Gue bakalan ke... panjang dikit lah. Ke bagian yang namanya itu gaya lagi, kemudian ke animasi, animasi to animation, kemudian di sini gue bakalan kasih yang namanya pudar masuk, untuk pudar masuknya gue pakai 2 detik, 2 second, 2 detik ya, jadinya kurang lebih kayak gini, seret, nah kayak gitu, dan tinggal satu langkah lagi guys di sini, kalau kalian tahu ya, di sini kan belum ada sound effectnya kan, nah di sini sound effectnya juga udah gue sediain juga ya di link di deskripsi jadi sebenarnya kalian tinggal uh, masuk-masukin aja gitu dan ini gampang banget caranya kalian ke audio kemudian kalian ke suara lalu di sini ke folder dari perangkat kalian cari aja uh, apa ya namanya burning nah ini namanya burning burning intro hasil speed nah kayak gitu nanti bakalan bunyinya bunyinya tuh kayak gini guys asli ini keren banget guys keren Wush, guys Wah, keren. keren guys keren guys keren guys nah di sini tinggal kalian simpan aja karena ini kelebihan untuk suaranya kalian tinggal kata aja kayak gini bagian akhir dan kalian bisa lihat ini bagus banget guys ini bisa buat intro YouTube kalian Wah, keren banget sih ini. Tinggal kalian export aja caranya gampang. Di sini kan ada tombol export, tinggal kalian export aja. Ini udah jadi intro yang keren buat teman-teman semuanya. Caranya tinggal klik aja kayak gini. Bam, tinggal kita tunggu aja exportnya sampai selesai, dan ini dia hasilnya, guys. Gimana guys? Gampang banget kan tutorialnya? Buat kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe di bawah. Dan buat kalian yang masih bingung, langsung aja tanya-tanya di kolom komentar.